Nyanyi cilik berusia 12 tahun, Varel Prayoga, memang tengah naik daun usai mengisi acara di Istana Merdeka dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2022 lalu. Sejak saat itu, sosa Varel Prayoga yang berhasil mencuri perhatian, membuat banyak pihak mengundangnya hadir sebagai bintang tamu. Parel Prayoga bahkan disebut-sebut sebagai artis cilik di Indonesia yang memiliki kekayaan cukup besar dan ditafsir sampai miliaran. Banyak orang mungkin baru mengenalnya ketika menyanyi di Istana Merdeka pada Hari Kemerdekaan sehingga bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan artis asal Banyuwangi tersebut. Rupanya penyanyi yang mempopulerkan lagu berjudul Ojo Dibandingke ini memiliki sumber pundi-pundi yang beragam. Apalagi setelah namanya viral dan dikenal oleh publik luas. Sumber kekayaan miliaran yang dimiliki oleh penyanyi cilik yang saat ini berusia 12 tahun tersebut, salah satunya adalah dari royalti video viral. Perlu diketahui bahwa lagu Ojo dibandingke yang melejitkan namanya meskipun bukan miliknya. Akan tetapi video lagu tersebut viral di TikTok dan resmi didaftarkan sebagai hak cipta miliknya. Lewat keputusan ini dirinya kemudian berhak mendapatkan royalti dari setiap orang atau pihak yang menggunakan videonya. Tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Sumber pemasukan kedua yang Farel miliki adalah dari job manggung yang sudah tidak terhitung lagi Sebagai penyanyi cilik yang tengah naik daun Banyak pihak yang ingin mengundangnya untuk melakukan aksi panggung Terutama di daerah-daerah dalam sebulan, bahkan disebut-sebut dirinya bisa mendapatkan pemasukan sampai ratusan juta rupiah dari job manggung tersebut. Terakhir, Farel juga mendapatkan pemasukan dari sejumlah undangan acara yang tayang di berbagai stasiun televisi. Baik diundang untuk bernyanyi maupun diundang sebagai bentang tamu talk show yang alhasil memberikan pemasukan tambahan sangat lumayan. Sosoknya yang pernah menjadi hot topic usai dipertanyakan mengenai agama yang dianut, membuatnya banjir tawaran untuk menjadi bintang tamu acara televisi. Dengan sumber-sumber tersebut, putra dari Joko Suyoto ini telah berhasil memiliki kekayaan yang tumbuh pesat sejak namanya viral dan dikenal publik. Selain itu, banyak pihak memprediksi jika pundi-pundinya akan semakin berkembang dan salah satunya dari tawaran menjadi bintang iklan.